Selamat datang kembali di Kreatif Media YouTube channel. Hei. Seperti biasa barang saya bagus begini dan kali ini balik lagi ke segmen bahas-bahas film dan film yang bakal kita bahas kali ini adalah The Boys sebuah serial yang udah dua season kalau di Amazon Prime. Fuck Oke, okay, buat kalian yang belum nonton, mending kalian tonton dulu seriesnya, The Boys Season 1. Di video kali ini kita bakal bahas full story, jadi bakal spoiler alert. Nah, seperti yang kita tahu, tema film-film superhero itu lagi beberapa tahun terakhir itu lagi diangkat banget. Dan ini tuh Amazon Prime nggak kalah. Jadi dia ngangkat serial The Boys yang sama kayak DC dan Marvel. Dia berasal dari komik, tapi berbeda dengan DC dan Marvel yang emang film superhero-nya tuh ya emang superhero, nah, emang bener-bener pahlawan. Kalau di sini tuh punya premis sederhana tapi agak berlawanan dari premisnya DC sama Marvel. Jadi premisnya The Boys tuh gimana sih kalau pahlawan alias superhero ini punya kelakuan yang busuk? Oke. Okay. Di serial ini menceritakan tentang kelompok pahlawan yang bertujuan melindungi masyarakat dan sangat diidolakan sama masyarakatnya dan kelompok superhero yang utama ini disebut The Seven The Seven ini di bawah naungan sebuah perusahaan gede yang bernama The Vow The Seven sendiri beranggotakan ada tujuh orang Yang pertama ada Homelander, Di sini kalau Homelander tuh kayak Superman-nya The Boys Terus ada Queen Maeve, itu ya kayak Wonder Woman-nya The Boys lah. Terus ada Translucent si manusia trans transparan, yang punya kulit kayak berlian, jadi keras banget. Terus ada The Deep, kayak Aquaman, cuma dia cuma bisa ngajak omong ikan, terus punya insang di tubuhnya. Terus ada Black Noir, si ahli kombat dan ahli senjata, dan dia tuh nggak bisa mati, karena punya self healing yang luar biasa. Terus ada Lame Lighter, dia itu kayak Firebendernya di The Boys lah. Terus ada A-Train, si speedster alias si cepat dia bisa lari cepat kayak The Flash nah fungsi dari The Vault ini mengatur para superhero ini biar bisa tampil bagus di depan publik padahal aslinya kelakuan superhero ini kebanyakan arogan, mau menang sendiri dan cuma berbuat baik di depan kamera bisa dibilang seperti itu oke, di sisi lain ada seorang tokoh bernama Billy Butcher yaitu seorang manusia biasa yang punya dendam pada The Vault dan para pahlawan khususnya Homelander. Dan alasan kenapa dia benci itu karena istrinya yang bernama Rebecca itu hilang secara misterius setelah berurusan dengan The Vault dan The Seven ini. singkat cerita, si Butcher ini menemui si Huey Campbell, seorang uh, karyawan toko elektronik yang kehilangan pacarnya gara-gara dibunuh oleh salah satu superhero yang bernama E-Train, salah satu anggota The Seven. S lose hundreds of people each year to collateral damage. Si Billy Butcher ini kayak ngasih tujuan baru ke hidup Yui biar bisa membalaskan dendamnya kepada The Ford dan The, Se uh, The Seven. Biar kematiannya si pacarnya yang bernama Robin itu nggak sia-sia. Awalnya sih Huey itu nggak mau, tapi setelah dipikir-pikir kenapa nggak mau, ini juga, mungkin juga kesempatan bagus buat membalaskan dendamnya. Soalnya dia tuh kecewa dan sedih banget tuh terhadap kematian si Robin yang ternyata itu nggak dianggap apa-apa gitu loh sama The Vote dianggapnya itu cuma kecelakaan biasa. Oke lanjut, setelah menemui si Billy Butcher, si Billy Butcher ini ngajak Dewi ke tempat sebuah klub di dia menunjukkan kalau ternyata tuh pahlawan tuh nggak sesuci itu. Di sana tuh di klub itu dilihat kan kalau si pahlawan-pahlawan tersebut tuh melakukan pesta, mabok-mabok, narkobaan bahkan sampai melakukan hubungan seks. Di sisi lain, Vote itu baru merekrut anggota The Seven yang baru karena si Lamelighter menyatakan diri untuk pensiun dan superhero terbarunya, terbarunya The Void itu adalah Starlight seorang superhero cewek yang kekuatannya mirip Wonder Woman dan bisa memanipulasi listrik di sekitarnya, tapi debutnya di The Seven itu jadi pengalaman terburuknya si Starlet, alias si Annie ini soalnya baru masuk The Seven, udah dilecehin secara seksual oleh si The Deep nah loh, jadi si Annie yang emang awalnya gadis polos, terus kayak penganut gereja dan sebagainya itu jadi kaget ternyata The Seven ini sebusuk ini loh kalau di dalamnya, kalau di luar itu kan kelihatannya baik banget gitu. Oke lanjut ke masalah si Billy Butcher dan si Huey Campbell nah si Butcher ini kayak mengutus si Campbell buat masang alat penyadap di markasnya The Vought dengan dalih mau menerima uang sumbangan atas kematian pacarnya si Huey Campbell ternyata langkahnya si Huey Campbell ini udah diikutin sama si Translucent kan dia bisa transparan tuh, jadi dia bisa ngeliat apa yang dilapin oleh si Huey Campbell dan gara-gara itu Si translucent itu ngikutin Huey Campbell sampai ke tempat kerjanya. Di situ tuh Huey Campbell langsung diajar baku babuk Tapi entah dari mana si Billy Butcher tuh datang buat nyelamatin si Huey Campbell. Berat, akhirnya si Butcher sama si translucent berantun lah tuh. Sampai akhirnya si Huey Campbell membuat pingsan si translucent dengan cara memasukkan kabel listrik ke pantatnya si translucent. Translucent pingsan. Lanjut besoknya, si Billy Butcher mengajak si Billy Campbell buat menemui si Frenchy, salah satu teman si Billy Butcher yang punya bisnis senjata ilegal. Dan di sini itu, si Billy Butcher membawa juga si Translucent yang udah diikat di dalam mobil, biar si Frenchy itu mau membantu Billy Butcher buat ngalahin The Vought, soalnya miss-nya Billy Butcher kan emang menghancurkan The Vought dan The Seven nih. Oke lanjut, si Translucent itu dikurung di sebuah kandang, yang udah dialirin listrik, biar si Translucent nggak bisa keluar tapi karena si Translucent punya kulit yang sangat keras kayak belian, jadi dibunuhnya tuh susah banget sampai akhirnya, si Frenchy nemuin cara dengan cara memasukkan bom C4 ke dalam knalpotnya si Translucent karena diancam mau diledakin, si Translucent akhirnya ngomong ke Billy Butcher soal ya si Etreng jadi si Etra itu punya pacar, seorang superhero juga yang bernama Popcloc setelah itu ternyata hilangnya translucent selama beberapa hari ini membuat Vault itu khawatir dan mengutus Homelander buat nyari si translucent Homelander yang nyari di mana titik sinyal translucent terakhir aktif yaitu di dekat areanya si Billy Butcher nyekap si translucent akhirnya membuat si Frenzy dan Billy Butcher keluar buat mengecoh si Homelander dan menyisakan seorang Huey Campbell, seorang amatir dalam hal yang seperti itulah untuk menjaga seorang salah satu anggota The Seven, si Translucent dan singkat cerita, si Translucent berhasil membuka kandang dan keluar tapi dihadang sama si Huey Campbell sambil membawa detonatornya si Translucent nyepik-nyepik si Huey biar bisa dibebasin tapi si Huey itu nggak mau, detonator dipecat, boom, Translucent mati, tubuhnya berserakan setelah ngebunuh si Translucent, si Billy Butcher, Frenchy, dan si Huey Campbell Menemui salah satu teman si Billy Butcher yang bernama MM alias Mother's Milk Memang namanya Mother's Milk disini, disingkat MM Seorang teman Billy Butcher yang memiliki keahlian medis Dan seorang penjaga di salah satu tempat rehabilitasi penjara anak-anak Oke, Setelah mendapatkan informasi dari si Translucent soal si Popclaw Akhirnya mereka berempat itu menyadap kamera yang berada di apartemennya si Poplo dari kameranya itu, dari pengawasan mereka jadi diketahui kalau si a -train itu sering mampir ke tempatnya Poplo dan disitu ada adegan dimana si A-Train itu minta obat kayak narkoba berbentuk cairan biru kepada si Poplo yang bernama senyawa V atau senyawa V dan ternyata itu tuh kayak doping yang kalau dipakai ke tubuh superhero, jadi kekuatannya kayak berlipat ganda gitu. Loh. Oke, setelah dapat info tentang senyawa V ini, si Butcher nyuruh si Frenchy buat nyolong senyawa V punya Etran yang berada di salah satu stadion di ruang ganti. Itu dimana tempat si Etran lagi berlomba dengan speedster lain, si Soapwave. Tapi sayangnya si Frenchy tuh nggak nemu sama sekali obatnya itu karena memang udah dipakai habis sama si Etran. Dan setelah menangin lomba, si Aten itu kan jumpa pers tuh, dan di dalam jumpa pers, si Aten tuh bilang kalau dirinya itu jomblo Dan itu tuh kan ditonton tuh sama si Poplo, Poplo sedih, gara-gara stres dan sedih, akhirnya si Poplo itu nyuntikin obatnya, si nyawa V itu ke dalam dirinya sendiri Dan mengakibatkan kekuatannya itu langsung meningkat gitu loh, gara-gara kekuatannya meningkat sampai berujung ke pembunuhan dan korbannya adalah pemilik apartemen di, di mana Pop Club tinggal tapi gara-gara kameranya udah disadap si Pop Club ngebunuh si pemilik apartemen kan ketahuan tuh akhirnya disamperin sama si Frenchy, M.M dan yui dan keadaan ini tuh dimanfaatkan oleh mereka buat dapat info yang lebih tentang senyawa V ini Hasil dari bocornya informasi tentang senyawa v ini dari Poplo itu mengarah ke sebuah markas geng. Yang di situ ada penjaga, penjaga gengnya itu jagain seorang cewek yang nanti bakal aku sebut the female karena dia bakal nanti bakal gabung sama the boys. Dan ini ternyata the female itu punya kekuatan juga. Ternyata dia tuh super tapi di kerangkeng. Dan di sini gara-gara si ulah si Frenchy, the female itu berhasil kabur dan ngebunuh semua penjaga di situ yang akhirnya membuat The Boys itu kabur karena ada pembunuhan di situ dan yang mati adalah penjaganya si The Female akhirnya si Etran itu curiga jangan-jangan si Poplo itu ngebocorin rahasia soal senyawa V akhirnya si Etran itu kayak ngedesak si Poplo buat ngejawab siapa sih yang kamu kasih info tentang senyawa V si Etran memaksa si Poplo buat ngejawab pada siapa sih si Poplo itu ngebocorin rahasia tentang senyawa V tapi si Poplo awalnya gak mau jawab sampai akhirnya si Etran nyuruh Poplo buat pindah demi keamanannya si Poplo sendiri di tempat lain atau di markasnya di Vault itu si Madeline Arias direktur utamanya Vault itu lagi menghasut bukan menghasut sih kayak memaksa senator Oklahoma buat memasukkan superhero ke dalam operasi militer mereka dengan dalih kalau nggak mau, nanti video surnya, foto surnya si senator bakal disebarluasin. Padahal awal dari awal emang foto surnya si senator itu emang jebakan dari the vote, emang busuk. Dan selain itu, si Madeline juga mengutus si Maeve sama si Homelander buat menyelamatin pesawat yang sedang dibajak, yang sedang terbang di atas Samudra Atlantik. Tapi gara-gara waktu proses penyelamatan itu dan menyelawan si teroris, itu merusak sistem kendali pesawat dan membunuh pilotnya. Si Homlander memutuskan untuk membawa Mif pergi dari pesawat tersebut dan meninggalkan semua penumpang pesawat tersebut mati kecelakaan. Dan busuknya lagi. Setelah ada berita tentang pesawat yang dibajak dan kecelakaan, si Homelander itu bikin pidato seolah-olah tuh dia tuh berduka cita dan meyakinkan masyarakat buat ngedukung kayak rancangan undang-undang biar memasukkan superhero itu ke dalam operasi militer. Biar katanya si Homelander kejadian seperti ini, kejadian pembajakan saat ini tidak pernah terulang lagi. Lanjut, sementara itu The Boys yang berusaha mengejar The Female sampai ke... Ke lorong stasiun kereta itu ketemu sama si etrain yang ternyata pada saat bersamaan memburu the female juga tapi buat dibunuh sampai akhirnya the female ini berhasil diamanin sama the boys oke setelah itu si etrain itu menuju ke tempat poplo dan memaksa si poplo buat ngasih tahu kepada siapa si si poplo itu ngebocorin rahasia tentang senyawa v sampai akhirnya si poplo itu jujur aku ngasih tahu ke uh, orang ini alias si The Boss itu dan langsung di situ tuh A train marah dan ngebunuh si Poplo dengan cara menyuntikan heroin ke tangan Poplo biar si Poplo itu mati overdosis dan ternyata yang nyuruh A-Train ngebunuh si Poplo gara-gara ngabocoriin rahasia soalnya Avi itu adalah Homelander sendiri dan kan A-Train yang galau gara-gara pacarnya mati akhirnya melihat rekaman dari kamera tersembunyi yang di sebuah boneka di kamarnya si Poplo dan melihat di situ ada si Frenchy sampai akhirnya si A-Train itu minta tolong ke departemen analisa kriminal yang berada di Vault Internasional ini buat menganalisa siapa sih si Frenchy ini dan membuat si Frenchy jadi buronan spesial Vault. Di sisi lain, si Huey itu diutus sama si Billy Butcher buat datang ke acaranya si Ezekiel, salah satu pahlawan superhero yang masih dalam manajemen Vault yang di sini tuh kayak bikin acara tapi si Ezekiel tuh seolah-olah jadi orang suci gitu loh jadi si Ezekiel tuh selalu menyerukan anti-gay padahal si Ezekiel sendiri itu adalah gay oke jadi cerita dari The Boss ini tuh sebenarnya sebuah perusahaan yang bernama food ini yang memanajeri para pahlawan yang kalau dari luar tuh kelihatannya wow pahlawan tuh baik mengayomi masyarakat bla dan sebagainya ternyata di dalamnya tuh, <tuh> busuk lo manajerialnya tuh busuk jadi mereka tuh mau bagus kalau di depan kamera doang tapi di balik itu tuh ada bisnis obat terlarang bahkan sampai memaksa pemerintah buat memasukkan para pahlawan ke operasi militer dan sampai melakukan pembunuhan yang ditutup-tutupi sama si Vought dan sini salah satu korbannya kan The Billy Butcher ini yang jadi tokoh utama The Boss ini yang memiliki otak buat ngebal hindam soal uh, hilangnya si istrinya The Billy Butcher, si Rebecca yang setelah berurusan sama si Volt ini dan sampai akhirnya si Billy Butcher ini ngumpulin empat orang si Huey, si M.M. dan si Frenchie buat membantu dia mengalahkan Sifot dan The Seven. Nah, buat kalian yang penasaran cerita The Boy season satu selanjutnya, kalian bisa nonton videonya di part 2 Dan seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, like video ini, share ke semua sosial media kalian. Terus kalau kalian masih bingung, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di komen. Saya bagas bagani dan sampai jumpa di video... dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah.